So. kiri loh, masuk mobil loh, belakang loh. Mobil, nah, ya, mobil belakang loh. Terus, terus. Maju, maju. Terus. Pak, tenang mandi dulu. Terus, terus, lurus, lurus, lurus. Lagi agak maju, agak, agak maju sikit. Agak maju sikit mobil belakang tuh. Insyaallah. Nah. Udah maju sikit. Eh, terus agak gerak. Nah, maju, lurus. Dari apa masing-masing gang di persimpangan jalan Anyukura ini semua air ini debit air ini meningkat dalam hitungan menit ini sudah sampai jalan teman-teman. Nah coba teman-teman perhatikan di sini air sudah naik ke permukaan jalan raya. Di sini adalah Jalan Tanjung Pura Pontianak. Jalan ini banyak sekali ruko-ruko yang ada, kemudian eh, banyak persimpangan jalan yang memang airnya itu ada yang tidak mengalir. Paling banyak dampak uh, banjir itu adalah daerah yang uh, pesisir Sungai Kapuas, daerah tepian Sungai Kapuas. Itu hampir sebagian besar sudah hanyut ya, bukan hanyut tapi airnya sudah tinggi. Dan ini banyak warga yang keluar dari rumahnya untuk melihat kondisi air di depan. Oke okay. airnya sudah sampai mata kaki orang dewasa teman-teman Ini adalah pintu masuk, pintu masuk wilayah air. debit air di sini sudah mulai tinggi, dan sekarang kita perhatikan. mau diuka daerah jalan tol kita sendiri ya ya jangan oh boleh boleh boleh I slip off the and crash all the I am with you. I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath of Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath of. I'm obsessed with Anin Anin. Anin. I get lost in Anin. As Anin. I'm upset, cause every the same when you try so hard to stay above the the the All the crowds can recognize yourself, and you fought so hard to <laughs> stay <laughs> above the surface. And all the crowds can't even find the strength. I'm uh -huh.